angkat menuju spot para banjir. Sudah, ya. kancing tolong di hari berikutnya masih strike. Kayak bagaimana ada laras batu sedikit. Gua ko. harusnya Ini bisa sono Bodi makannya Kuat kok. Gila ini nih Nggak kuat kah tadi ini Terasa kuat kah Uh Mantan ma Apa Coba kan? kita perhatikan Rek kembali Sama Tohri uh, Kuat kok nya. uh masih. Masih kencang. Nih masih kencang, sangat nah, hati-hati. Dengan kelembutan. Oke, kita perhatikan. Oh, ya. siapa? Ada nangor unjun enggak dibuka. Ah, unjun. Eh, unjun ada unjung unjun di muka? Dimana? Oh iya iya. Aduh coy. Ulur ulur, ulur. Wah iya dah. Pantesan retak-retak nih. Oh, sudah lah, dulur. Ah, Udah, ya, eh. Karena di muka sudah tadi tuh. Di muka di muka ke sini. Ke ini mah ya Kata aja kok kebetulan ya, gitu, gitu. nah, nyangkut. nyangkut. Jadi karena sih pumber aja. Udah lho, nak lho ntar ya petangannya nggak dapet Tali, pincai ya ini ya, tali tengah di tali Biasakan dengan yang barengan Waktu ini kadang berbahayanya ada ini Masalah, jangan dikerasilah, maka Kalau bisa halus Belum mat, bapak mat halus, putar putar, putar, putar ke situ. lepas keningnya lawan, lepas, lepas dah, lepas, lepaslah, lepas, lepas bangkit ke situ. saya nahanin dulu. sudah kok tuh sudah, sudah lepas tuh. Muka terus. jangan bawa mukanya itu, kan nggak punya di muka itu bayangnya bertarik berlangsung aja dulu. Ya, ya. Bum, angkat dulu. Dah. Nah, nah. bawaannya ada ada paling lama nih mau nih baca nah. nih oh, oh, nah, kalau istilah kita senombo itu nurut, nurut. Yang iri besar nurut. coba betul tidak ya ini ya, nurut. ya nurut. <susur> ini yang nunggu wah ini yang nunggu nih masih tanya tanya nih ah, ini juragan kita ini nurut. batakan fishing club Awas nilon, awas nilon. Ah. <tik> Wih, belum ada timbul. <tik> belum ada timbul, <tik> belum ada timbul. Hmm. Masa Lombok, enak, eh, santai, santainya waktu hendak ngomong, nah. situ eh, kelihatan, eh, apa, tua, tua, tua, tua, tua, Munggu batu, nih, nurut, nurut, nurut. Juh, ini tuh, untuk turut, turut, Menang, turut, turut, Oh, <geng> <kerasalah> <geng> berarti. Wah, udah seragam ayam. Besar besar besar besar. Kelihatan dari bawah nih besar. Hmm, yuk, nurur, nurur, nurur. Nah. Aman kah? Iya, menyala pas-pas. lagi mana, mana? mana lagi mana man? Yang dinyalakan gak usah, timbul akan jadi. Aman, ya putar. putar, putar. Cabe, lumayan. Apa lagi yang dipasang? lagi. Ada Pesanan kita hilang. hidupnya ya? tapi lebih. Eh, nah, besar eh, nih, eh, nah, ya, nah, Sepadalah. Pospada. Siang hari. Nah, di sana kalau kita perhatikan. Nih. Panjang. Lawan ikan. Hmm, kawan ikan uh kawan ikan bro oh bro luar biasa kawan ikannya bro kita pas berada di samping nah, tengah kawan ikan nih santai aja Selesaikkan. Untuknya teh. Pasang kok apa? tunggu je, kena Aduh. Aduh. Berapa Masuk berapa kawatnya? lagi di dalam. Wow. boom boom Nah, kita berarti Oh. oh. Wah, oh. begitu Sangat banyak kawanannya bro Luar biasa ikan melimpah Mudah-mudahan gak ada lain cantrang Buka Harimau Di daerah Muara Banjar Ngasal <tuk> Ih, sudah Dah, Since... belum. Belum naik. Belum <coughs> Hmm, ikan Ha nah. Nah. sebagian bom sebagian ini kau apa uh, tongkol putih sip mudah mudahan dapat strike kembali. Ini kan target kita Tengiri ini ya kebetulan bukan, nah jadi kita biarkan saja walaupun kita punya popping. Di lain hari kita kejar buru. ya Ayo, hai, hai, cepat hai, hai, hai, hai, ayo ya kena yuk yuk ada yuk sebelahan dia. Gancunya sebelahan. Ketikan, ikan, nah, ikan ya. tenggiri lagi. mau lagi ah, eh, us, us, us, us, us, us diam diam diam diam diam. Oh, kok. Oh, tahan gak kok. Tahan gak, Tahan Tati tati Si Oke. yang yang satunya. Kan Nah, ada tank dia. nya. Nah, lumayan... lain cantrang ini, bususi gimana? Uh, oh. selain bususi siapa lagi? Oke. Nah, nampaknya siap. Bravo. Ariel Apa ikannya? apa ikannya? Oh, tinggi-tinggi, tinggi, tinggi, tinggi, tinggi. Oh. Double strike. Double strike. Masuk kembali. Tip. Oke. Okay. Boy. dengan suasana yang pas untuk mencing kebetulan ada nelayan cantrang ini nih yang bikin habis nih. ini cantrang ini guys kapal canang hmm, tertibkan saja kasihan kita yang kecil-kecil para -kecil, nelayan tarik terus mereka buka harimau mereka nggak peduli itu mau seperti apa ikan tangkap mereka tarik terus bukat harimau <San> sudah sip, kita lanjutkan lagi <San> sip hari Cari strike kembali. Kita tunggu. Nah, kita Ini baru siang. sekitar 30 menit kita dapat 4 ekor. kamu? mana Itu. Strek kawan, kondosnya ini kencang kencang kencang balik balik kalau belum kan ya mas, eh. Bencang, oh, <laughs> kencang di sana di sana layak jadi pantang tuh lanjutkan Kita Tengah laut guys. tanpa ada daratan. Jadi ikannya mantos. Ini masih ada satu. Oke, double strike tuh. Ku mana? Oh, ganti sudah. Tinggal satu yang belum. Oh, masih satu lagi. Oke. Okay. kita Tunggu. Ayo, oh. kok! Oh, Yuk, cari-cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, ini cari, cari, cari, cari, double strike cari, cari, cari, Ah, ini iya. yang satu ini tradisional saja pakai tangan penuh dengan kelembutan. Yang paling lembut belum dapat. nah ini nih, yang masih kita tunggu. Tapi sudah kenyang dia. Yang satu ini yang ini peman baru, ini peman baru main baru ini, jadi lepas kartu merah. Tarik tarik itunya tarik, hati-hati. Ah, oh, ada ya, <laughs> <Yeah. Woo. laughs> <Lalu. laughs> ya, ya, terlalu cepat ya nariknya tuh. Selamat, selamat, berkunjungnya. Jangan dipaksa dipaksa, jangan belum. Jadi paksa belum, belum, belum, belum, belum, -lama. belum, belum. Nama, nama, nama, nama, nama, nama, di hmm <Heinz2> oh okay okay ya dalam perhatikan oh, kalau ikan, ah, lepas, jeniter, lepas, ikan umpan. Nah, nah, nah. jadi kemungkinan ya, posisinya memang oh, kita ini. Sebentar Belum, belum. Karena kita pakai Tinsang. Kita yang di belakang, kalau Yuk, dipani, jangan sampai kawan-kawan. Kukur hati yang digini atas. Tajem. Harian, katanya ini. Hup, yang sabunnya belum. Kita lihat. Pak, di tangan dulu aku. Pak, katanya saja. Pak, saja. Oh, posisi. belum-belum nah. ada Nampok, kanya, nah, pulang. Gantin kita. Oh, ya ini kena kartu merah kemarin ini. <laughs> nah, ganti lu <laughs> <lo> mainnya. <cuk> Sian, diu, amat. Nyantak Tepang, bang, sudah balom lagi belum, ya. Hati-hati nilun kusut nah, nah. ada yang jadi jaganya. sini juga di, da. Da. Poganya, di Ini Susah naiknya nabi ini. Sampai. sampai, sampai ngajar juga aja sudah ya, hmm, jadi masalah bukan ini, kan kawan, -kawan. Nah, ini masalahnya ini. Stop. ikan umpan kita nah, semoga beruntung kita cari umpan kembali sementara kawan-kawan yang lain cari double strike kembali sudah bro tengiri tengiri Oh, mas, mas, mas. Mas, mas. Mas, mas. Kamu, nyaman. <gulis> kamu kan. Apa teranjang di bawah sudah? Oh, juga juga siap. Janju, juga juga janju. Bro. bukan, ini. Masih, masih, masih, masih. masih. Sini, sini. Ini, ini, ini, di sini. Ini, mat, mat. Ini, ini. lepas. lepas lepas. Di kamar, Oke, di ini aktivitas kita. bangun ya. atas ya. Pagi yang cerah tok yang sepi ini ini dia kaki besar awas kakimu kakimu alis betis Oke kawan-kawan ini tengiri ha Double Double Double awas satu-satu oke bersama Junai Batakan Fishing Club ini ha Ini kita petualangan kita di hari berikutnya kita cari tenggiri. Kemarin kita sudah cari ikan-ikan dasaran jangan eh, Os, os, os oke dia nahan iklan lan itu mampus. Nah, itu juragan oh. kita itu. Oh, juragan kita mau lempar juga, nggak mau kalah sama yang lain. Nahan-nahan dia. Ketikan. Ayo, Koli. Loh. Apa? Cepat. lihat, Oh, posisi waktu tuh lihat aja melihat itu. Sudah. Sini, Mas inilah cepat cepat cepat cepat ini yang coba, coba. Mat, mak... Jangan talinya tuh mati catokan pakai tulang okay. 10 kiluan, guys. bisa kada Balik mat catok lo. Hmm. Okay. Yeah. Okay, ini kawan yang satunya. Masih strike. Masih strike, Yuk. Nah, masih ngajar. Jadi kita lanjutkan kawan yang satunya bersama Junai. Mat, mat. Ya, okay, mat. Mat. Ya, main ya. Nah, ini masih, masih nahan, masih nahan. Masih nahan. Ah, nih. Baru jam Baru jam 8 pagi. Apa seninya tuh masuk kantoran? Nah, nah itu makan-makan nah. ya, hmm. ikan hati-hati nasihat doanya ini sekitar ini 7 kilo ini yang 80 kiloan coba perhatikan ini ini yang ini ini ini ini ini ini ini ini ini Jawa. ini yang ke-17 untuk hari ini atau ke-18 ya hati-hati bang jago durasi masih diperpanjang ya nah, nah, ini ikatnya. nah yang sejati. jadi kesepakatannya kalau sampai ikan ini lepas ini ganti posisi Ikat merah langsung jadi yang strikernya ini langsung kita posisikan sebagai back back atau, atau koki ya atau. ini ya <laughs> harus masak dong kan, ini nggak What?